nah kurang lebih gambaran c ini ya, kayak kita aja ada teori-teorinya ya. ada dia memotong sumbu x di dua titik menyinggung sama tidak memotong intinya kayak kita tahu gambar tahu gambar dulu ya nah kalau gambar Kita nih tujuan ngegambar fungsinya biar cak manu lebih mudah ya kan kalau kalian jingok data-data ini kan banyak ya pening nggak jingok data ini iya. yang tabel nah itulah kaget, dia digambar ke dengan bentuk ilustrasi ini ya yeah. itulah ini ada yang namanya pembuat nol ada sumbu simetri, ya simetri lipat ya. Nah ada nilai maksimum minimum. Kalau dia punya titik terendah, ini kan titik terendah kan? Ini namanya titik balik. Ya. maksudnya ngapa balik? Dia dari sebelah kiri menuju kanan bawah, kanan kiri atas menuju kanan bawah, naik menuju ke kanan atas lagi berbalik kan, ya udah dari awalnya turun jadi naik, dengan kayak mana? Sepakat gak secara bahasanya? Sepakat ya. Eh? Nah ini sumbu simetri, kalau kalian lipat menurut garis ini dia bisa Kanan kiri tuh, ya yeah. dia sama ukuran sama bentuk. Terbayang ya? Eh? Ande Minggung nggak? Bingung nggak, caman tadi kak? Bingung aku. Simetri. Ya intinya kita harus bisa membagikan. Jadi kan fungsi kuadrat ini beda dengan fungsi garis, fungsi linear. Kalau kalian dulu belajar fungsi-fungsi ini awalnya kan ada relasi fungsi komposisi itu kan? Pernah kan kelas 2 dulu yang menghubungkan sumbu x dan sumbu y, ya. ya. Nah dulu belajar mungkin persamaan garis, nah lurus, apa ya, itu kan? Ya, pasti ada sumbu x, ada sumbu y. Nah sekarang kalau fungsi kuadrat, kuadrat nih tidak lurus semua ini, dia pakai mistar. dia bisa cak parabola, mangap ke pucuk atau mangap ke bawah nah itu ya yeah. nah nak mangap ke pucuk mangap ke bawah tergantung dari nilai koefisien e kuadrat. Okay. jadi kalau kalian dapat soal berikutnya fungsi kuadrat tapi gak garis seluruh. salah itu ya yeah. itu fungsi li ini fungsi linear oke okay. Nah, kalau fungsi kuadrat itu ada pangkat dua, 2. Kalau linear tuh fungsinya dia ya sama dengan MX plus C paling. Kalian dulu belajar. Pernah kan? Apa, Kak? Kelas 2 nih Persamaan garis lurus. Pernah tak, belajar ini? Tahu lupa. X-nya pangkat satu. Ya. Yeah. Kalau kuadrat itu x-nya pangkat 2. Nah, itu. Ya. Yeah. Jadi a-nya tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 ya dia fungsi linear lagi, ya. Yeah. Nah, itu, ya. Yeah. Nah, dia kalau memotong di dua titik, memotong di dua titik ini ini contohnya nah ini yang kakak tebel ini dua titik kalau dia sama dengan nol satu titik di titik terbawah misalnya okay. atau tidak memotong ini deh nah deh okay. inilah namanya d ini adalah diskriminan. diskriminasi rumusnya B kuadrat min 4 AC. Oke. Jadi dengan B AC nya tuh dari sini. Koefisien E kuadrat itu A. Koefisien E itu B. C nya konstan. Nah, coba Ritki baca Ulang. Yang tiga ikan ini. Biar hafal. Eh jika D jika D 0 grafik memotong sumbu X di sebuah titik X di lebih dari 0 mana? lebih dari 0 grafik memotong sumbu X di buah di dua buah titik X1 0 dan X2 untuk gambarnya ini 2 yeah? ikut titik kan oke nah yang bawahnya jika D sama dengan 0 grafik menyinggung di sebuah di sebuah titik pada sumbu X di X1 0 dah nah sikok dong eh? eh? nah. yang bawah jika D apa tuh? kurang dari nol jika D kurang dari nol grafik tidak memotong sumbu X ini ya tidak katik titik potong dia, lepasnya uh -huh. nah, itu titik potong dengan sumbu X ya? sumbu X ingat ini sumbu X ini sumbu Y ya? nah ini kalau kalian jadi arsitek jadi uh -huh. insinyur harus paca ini gambar grafik ini nah, ahli ekonomi ya oke ini dasar-dasar. Terus, titik potong sumbu y itu sama dengan konstanta tadi. Bestu sumbu sih, meh. Tri. Baca coba, ojora ojo nomor 2 dua. dua menentukan titik potong dengan sumbu y. Hal ini dapat didapat apabila x sama dengan nol. Jadi y sama dengan c, maka titik potong dengan sumbu y adalah 0, c. Nah ini ya. Nah yang kakak tebel ini c nya. Atau bisa pem ini. Nah c itu, ya. Ini kan sumbu y, sumbu x. Nah harus apa loh, kalian tuh sumbu-sumbu di mana? Jangan kayak tuh gitu, tuker ya? sumbu x horizontal, sumbu y vertikal. Nah nomor tiga baca olive. eh ada, daratan. Iya coba baca nomor tiga. Aku kak. Ya coba baca. Menentukan sumbu simetri grafik dari fungsi kuadrat, sama, kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai simetri yang persamaannya X sama dengan min B per min, min 2A. Nah, sumbu simetri ini yang tengah-tengah tadi. Ini grafik parabola. Nah, kita nak nyari tengah-tengahnya. Nah, inilah X min B per 2A. Atau cek ini misalnya dia tuh jangan bingung kamu. Nah, yang tengah-tengah tuh pokoknya bertemu dengan puncak, eh, cari puncak, tarik garis lurus, lurus, sembilan derajat, dengan sumbu x. Nah, patokannya itu namanya sumbu simetri me. kalian harus ada sumbu simetri kalau kalian arsir nah Kanan-kiri nih. Ini kiri ke karsir dengan kuning. Anggap eh. ya. Nah, daerah yang kuning. Itu kelihatan bakal sama ukurannya dengan yang daerah kanan. ini anggaplah biru. Nah, biru dengan kuning itu. Sama dia, kaget ukurannya. Paham eh Pernah kan belajar definisi simetri lipat. SD dulu. Eh. Kayak mana? Ada yang bingung nggak sampai sini? Kalau bingung Kakak jelasin ulang. Kalian belum dapat contoh, ya. Kayak sambil ada contoh, ya, lebih paham, ya. Sekarang ini mengenal dulu teorinya. Ya. Nah, coba Akbar baca nomor 4 bar. Menentukan koordinat titik-titik eh titik balik atau titik puncak. Fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat diberi bentuk y sama dengan a tutup kurung x plus b per 2a 2 kuadrat plus d per min 4a. Parabola ya. mempunyai titik balik minimum dengan koordinat min b. Per 2A, D per min 4A. D itu diskriminan, rumus diskriminan tadi B kuadrat min 4 AC. Ya. Ini A-nya, B-nya, C-nya. Ya. Nah, itu artinya X ek ekstrim. Ekstrim itu berarti tertinggi. Nah, jadi kalau kita gambar misalnya, ini grafik persamaan kuadratnya. Nah, titik yang bawah ini yang namanya titik balik minimum. Berarti paling bawah. Ya. Yeah. Lokasi titik ini x y e kaget. Y itu dicari dari rumus ini d per min -4a, ya. Yeah. Atau juga bisa cek ini, grafiknya tuh. Nah, ini kalau ini punya ini punya titik minimum, titik paling rendah. Kalau yang di pojok ini apa? Punya titik maksi. Maksimum. Karena paling tinggi. Maksimal. ya. Ini titik balik maksi. Maksimal. Eh, titik puncak juga. Nah, baru terakhir dihubungkan titik-titik membentuk parah Contohnya, eh. dia di datanya, dicarinya dulu. Rumusnya kan x 6 x plus 5. Domain, domain. Eh. Domain itu daerah asal. Nah Dari minus 1 sampai 7. Jadi, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7. Inilah do, domain tadi. Baris domain. Eh. Ya, habis itu dikuadrat dulu. Min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 1, 1 sampai dengan 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Habis itu min 6 x, min 6 x min 6 dikali min 1 plus 6. Min 6 kali 0, 0. Min 6 kali 1, min 6 sampai dengan 7 kali min 6 minus 42. Yeah? 5 disalin, baru di ke dari pojok ke bawah. 1 tambah 6 tambah 5, 12 ya. Yeah? nol tambah nol, nol tambah lima, lima lima, ya itulah efeknya satu kurang enam, minimal lima min lima tambah lima, nol sampai dengan dua belas, dapat gak lo ya eh? titik-titik ini yeah. data ini sebenarnya yang nak dihubungkan, min satu koma dua belas nol koma lima nah jadi itulah, ini min satu koma dua belas ya nah dia, dihubungkan sama ini ini kalau kalian nak manual jaman, jaman jadul kalau kalian zaman sekarang elit eh? nah. ya okay. pakai yang namanya Excel. Pernah belajar Excel? Belum. Belum. Belum? Oh. Mana ini? Hmm. Belum kan? Belum. Jadi kalau nak pakai Excel lebih mudah. Kita bikin yang kita perlu. Misalnya X. ya, Ini. X. X nya kan dari berapa tadi? Min 1. 0 sampai 7 kan? Hmm. Oke. Lengkap ya. Habis itu X dikuadrat ke. Ya kan ujinya kan? Nah jadi sama dengan. A2. Ya kan? Pangkat 2, benar kan? Min satu kuadrat, 1. tarik. Bagus, bawah Boom. mudah, tak mudah. Min enam x, nah, min enam x. Eh, dia tak baca. We found a typo in your formula and try to correct it to minus 6. Do you want to accept this correction? Apa artinya jar? Kita menemukan dia tuh, ketikan kesalahan pengetikan typo typo, typo. Oh. salah tulis, kesalahan pengetikan tidak di accept No, anjir, hmm. ngapo dia muncul, ini error, ini karena no. ini Excel kita nih, di set sebagai general. Nah, kita ubah dulu sebagai teks. Kalau teks itu tidak perlu minus 6x, dia tuh. Mengiroek tu sebagai operasi perkalian di Excel. Do nah, jadi ini baru. Kalau yang di C2, kita masuk ke rumus minus 6 dikali sama yang minus 1 kan? Cell nah, A2 enter minus, benar kan? Minus 6 kali minus 1, min 1, 6, kan? 0 kali min 6, 0 berat sampai 7. Bung dapat adalah 7 kali min 6, benar min 42. 6 x min 6, min 36 kan? Nah, ya gitu. Menarik gak komputer? Mm -mm. Oke. Oh, ya. ya salin. My. Kak, masih gak ngerti aku kak, yang itu, Kak. Gak oh, ngerti yang mana? Yang di Excel? Nah, itu dari Excel-nya memang ya? Iya lah, otomatis nih ya. Ini pengganti kalkulator Excel kita nih, ya. Jadi intinya kita bikin data yang cak di soal ini, soal ini yang barisnya dijadi ke kolom di Excel kita nih, biar lemak dia dihitung, ya. Nah. ya, jadi setelah kita uraikan ini, baru kita bikin fx, fx kan rumusnya apa dari soal tadi X kuadrat dikurang 6 X ditambah di 5 oh. oke okay. ini rumusnya ya nah jadi sebenarnya X kuadrat sudah ada di kolom B min 6 X kolom C di D 5 ada di kolom D jadi tinggal kita jumlah ke B jumlah tuh bahasa Inggris sum sel antara B2 sampai dengan D2 nah di jumlah kode awet otomatis boom nah jeger sama kan? dan PowerPoint 12 5, 0, sampai dengan 512 nah kita tuh nak bikin grafik yang di PowerPoint yang ini kan kita butuh kita hubungkan uh, di sumbu x sampai yang di fx. Nah, kita blok ya. Kita blok kanan kiri. Tapi pas kalian ngeblok yang sum kolom x ini, selesai diblok ya. Oke, okay, mouse tekan control. Habis control jangan lepas, taruh mouse klik di 12 ini. Nah, mulai dari sel E2 sampai S10. Lepas kontrol sama mouse -nya. Pilih insert. Habis pilih insert, pilih scatter. Nah. Habis scatter, pilih yang grafik kan. Nah, titik sama ini. Boom. Sama tak? Persis. Bentuknya persis lah. Ngelengkung ke pojok. Cuman ini-ini oleh ditarik tarik ulurnya baik. Ya. Yeah. Nah, cek ini nah. Editing ini. Nah. Ya. Yeah. Apa istilahnya tuh? Men, kalau kalian main TikTok, eh, TikTok apa ini? Nah, ini kan pajak sempit pajak lebar, ini ndak. Tapi prinsipnya sama, ya. Okay. Nah, nah, itu ya, kecanggihan teknologi Excel, tertarik ke kalian belajar Excel. Kita coba ya, fungsi lainnya mana soal ini? Nah, tinggal kayak kita analisis, eh, ya, kalau ada grafik, mana yang namanya sumbu simetri. Pembuat nol ya. Itu di satu sama lima. Ya. Nah ini pembuat nolnya kan. Pembuat Y sama dengan nol maksudnya tuh. Dia memotong sumbu Y di Y sama dengan nol. Di satu dan di Oh, Nah itu ya. Makanya kalian ngezoom tuh kakek. Kalau kita belajar grafik ini pakai laptop. Jadi pajak langsung praktek siko-siko di -siko. screen ke. Kalau kalian pakai HP saro Excel hmm. Office. WPS Office. Ini pencakan ya. Ha. Ah. Cak mana tuan Roynya? Ya, yeah. membuat 0 titik balik nanti titik balik sama kan. Nah, dia malanando. series 1.3, 3.4 -4. Nah, di komputernya kan. Oke ini grafiknya Paling yuk Bikin chart title oh, Nah Baca diubah ya hmm. Cet title nya grafik Berarti Grafik fungsi Kuadrat X sama dengan X kuadrat ya? nah, X kuadrat Minus 6X Masih kan? mau ada nah, ha itu. Oh, save lagi tuh. kalau kalian nak berseni, pilih desainnya apa? Nak change color apa-apa, nak uh, <tuh> eh apa kemana? Eh? Ah, itulah seninya. Nah, kita cuba ya eh, soal selanjutnya. Nah, jadi X kuadrat min 7 X plus 10. Dia minta. Oke. Okay. Dia tapi ngasih tahu sumbu X-nya. Yang apa? Domainnya. Anggaplah domainnya dari min 1 sampai ke 8. Oke, okay, kita bikin dulu. x okay. Habis itu apa? X kuadrat. rumusnya tadi kan? kelihatannya lo kan powerpoint sama ini kak, excel, di, apa? apa kak? kelihatan nggak lo kan excel sekaligus ini kak, powerpoint? kelihatan. ya kelihatan ya. nah ini kan rumus fungsi kita x kuadrat min tujuh x ya. nah lupa lagi ini, ini diubah dulu jadi teks. Jadi teks baru tulis min 7x sama 10. Nah, baru kakek fx-nya ya, Sama dengan x kuadrat min 7x plus 10, ya, ada. Nah, ini ya, rumus kita kan. X-nya kita, kalau ngeliat grafik, nah, grafik ini ya, kita anggaplah dari X-nya minus 2 sampai 8. Ya, nah, kalau kalian males, nak nulis sampai 8 manual, cek ini, ber. minus 2 tulis dulu. Apo, taruhlah, minus 10 misalnya. Jauh kan ke 8. Kan? nah bikin, minus 10. Kok, Klik, sel A2 10 itu ditambah 1. Nah, habis itu dari A3 tarik ke bawah. Oh, otomatis ya. Ngetik lewat, habis nah. tuh kalian kuadrat, gak kan? Nah, di kuadrat, bentar ya? Minus 10 kuadrat, 100 kan? Tarik lagi, hmm. 20 angka, 20 angkat tanpa kelelahan yang berarti. Oh, enggak, kalah kalkulator nah minus minus 7 dikali nah betul ya, eh? minus 7 kali minus 10 plus 70, tarik ke bawah boom oh, dapat ya loh datanya 10, salin aja 10 enggak, 10 ini konstanta sudah, lengkap baru jumlah gue, sama dengan sum dari mana B2 eh B2 sampai BP D2 tutup kurung nah 180 nah itu 40 sudah dapat ya loh oke grafik siap luncur ya okay, clear you're clear everybody clear mm -hmm. Nah. Block scatter, boom. Dapatlah itu. Eh? Nah. Titik terendahnya di 3 4 2 eh. Nah. Sama tak dengan ini, beda ya. ini salah sama eksplorator tambah 10. ya nah, cuman kurang lebih penda lah bikin grafiknya nggak ya. sempurna simetri yang tengah-tengah nah dibikin analisis saya ini ya Manusum, ini sumbu simetri tengah-tengah pembuat nol nilai ekstrim. ya nah. nah selanjutnya apa nih kita bukti ke sketsa nih tiga ekwator minus 10 nih nah tiga ek nah kita bikin dulu x-nya. 3x kuadrat minus 10x minus 10x, eh. 9. Eh. Nah, jadi efeknya apa? 3x kuadrat min 10x 9. Oke? Nah, x-nya dari mana nih? Gambar gitu Enggak agak ngelek nah ini x nya ya, no. x nya itu ada dari dari anggaplah minus 1 sampai 5 ya, minus 1, 0, no. 1, 2, 3, 4, 5, nah 3x kuadrat, berarti sama dengan 3 kali dalam kurung A2 angkat 2 nah, betul kan? min 1 kuadrat plus 1 plus 1 kali 3, plus 3. 5 kuadrat 25, 25 kali 3 7. Nah, selanjutnya minus 10 X sama dengan berarti A2 Dikali Minus 10 nah, Betul eh Minus 1 kali minus 10 Tarik lima. Nah, Sama 9 ini. Habis tu dia apa ni Zor Alu ngantuk dah kamu ni Ah, Video mati kalau Dia apa kan Apa rumusnya tadi Di jumlah Sum eh Sum antara B2 hmm. sampai D D2 eh nah jumlah ke Betul kan 3 tambah 10 13. 13 sama 922. Heeh. Hmm. Sampai bawah. 25 25 934. Nah, sudah. Block scattered insert eh? Nah. Ya. Yeah? Nah, ini dia, grafiknya. Ego grafik sudah terbikin. Ada yang memang Sampai sejauh ini. Jadi, analisis. Adanya titik potong. Dengan sumbu X, ya. Nah, dia. Tidak kate, karena... Nah, kalian lihat dia dah sempat menyentuh sumbu x, y sama dengan nol ini kan? Pas Dio, dia ini turun mulai dari minus satu, ya? eh, absis minus satu nol turun kan, sampai nak ke kedua. Oh, naik lagi dia Tidak sempat, dia ke titik nadir. Nah, itu eh, makna dari minus delapan tidak memotong, ya? tidak memotong sumbu sumbu X nah ini ya Cak Mano pakai grafik lebih lebih terbayang enggak fungsi kuadrat nih ngelengkung terus fungsi kuadrat iya mati lampu mantap mantap lampu rasanya <laughs> coba sih kok lagi kita gitu ya. Coba sih. Sekarang. Nah, x kuadrat minus 2x tambah dua. Kita coba. Oke. Pertama, x nya. Nah, ini ditentukannya dari mana? Kalau tidak ditentukan, anggaplah dari minus 3 x tambah x kuadrat minus 3x ya eh. nah ini diubah dulu jadi teks nah minus 3x sama 2 ya eh. baru iya nya sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 X-nya nah, anggaplah dari minus 5 misalnya minus 5 A2 tambah 1 tarik eh. nah habis itu dikwadrat ke A2 pangkat 2 tarik ke bawah Terus minus 3. Sama dengan minus 3. Kali A2. Nah, bikin sikok rumus baik kalau Excel itu. Yeah, itulah kemudahannya. Nah, jadi kaget Ianya sama dengan sum ke. Eh, jumlah ke. B2 sampai D2. Nah, 42. Yeah. Nah, dapat ini. Ini data untuk grafik dia sama dengan 8 min 3x 2 nah, blok 8 nya blok 8 nya terus, insert scatter nah, C ini gerak persamaan kuadrat kurang lebih okay. dia di min 3 2a min 3 4 ah. di 0,75 lah kurang lebih Tiga, bagi satu, lima, lah, kurang lebih puncaknya. Nah, itu ya. Yeah. Jadi, kalau kita analisis dari grafik ini, nah, kita print screen. Enggak, lah, ini ya. Nah yang nak kita analisis dari grafik itu, iola, ini. Nah, ya, Oke. Oke, kita menemukan kalau dari secara kasat mata dari gambar di Excel ini, itu. Sumbu simetri ini titik terendahnya di bawah sini ini Ada Nice, sekitar di sini Nah, itu kalau anak kita cari ini kan Y ya sama dengan AX kuadrat plus, plus C kan Jadi, A-1, B-nya 3 C-nya 2 Jadi, kalau sumbu simetri X ek extreme, min B per 2 A maksudnya tadi B-nya minus 3 A nya 2, A 1, jadi 3 2, nah sekitar di 1,5, ya ini X ekstrim, nah titik terendah itu sebenarnya substitusi ke X ekstrim ini di fungsi, jadi 3 per 2 dikuadrat ke, dikurang 3 tiga dikali 3 tiga 2, ditambah 2, 9 per 4, dikurang 9 2, ditambah 2, 9 kurang 18 tambah 8. Minus 1 Agak-agak di bawah. bawah 0 dikit. Deh, sebenarnya. Nah, minus 1 4. Ya titik balik maksimumnya ini adalah 3 per 2 koma min seperempat habis pembuat nolnya itu dari diskriminan kan ada diskriminan tadi b kuadrat min 4ac b nya 3 4 kali a nya 1, c nya 2 jadi 9 kurang 8 1 diskriminan lebih 1 tuh lebih dari 0 jadi di dua titik ya okay. Nah pembuat nolnya itu adalah X kuadrat min 3 X tambah 2 sama dengan nol. X min 2 dikali X min 1 ini. Jadi ada di 1 dan di 2. Ini yang di 1, ini yang di 2. Pembuat nol. ya. Dan sama C-nya, nilai C itu ialah konstanta.